Okay, Peace. ¡Viva! <tose> Dulur dulur semuanya Saya mau pamit Maaf ya lur Kalau isi dalam video ini tidak enak ditonton Juga bicaranya agak kaku